Man of the Match Real Madrid versus Celtic, Federico Valverde Federico Valverde terpilih menjadi pemain terbaik dari laga match d 6 fase grup Liga Champions 2022-2023 antara Real Madrid versus Celtic yang berakhir 5-1, Kamis 3 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. 5 gol kemenangan Real Madrid masing-masing diciptakan oleh Luka Modric, Rodrigo, Marco Asensio, Vinicius Junior, dan Federico Valverde. Sementara itu, Celtic mencetak gol hiburan lewat aksi Jota. Berkat hasil ini, Real Madrid finish sebagai juara Grup F dengan perolehan poin 13. Di sisi lain, Celtic harus terpuruk di dasar klasemen dengan hanya meraih dua poin. Panelis UEFA memilih Valverde menjadi Player of the Match. Selain menciptakan satu gol, gelandang asal Uruguay itu juga menyumbang satu assist. Mencetak satu gol, bekerja keras dalam bertahan dan berkontribusi pada sejumlah serangan, Hajar panelis UEFA soal performa Valverde. Tampil selama 90 menit penuh, Valverde mencatatkan akurasi umpan hingga 91 persen. Ia juga mengirim empat operan kunci, menciptakan satu peluang emas, dan tiga kali melakukan intersep Prediksi Drawing 16 Besar Liga Champions, Liverpool VS Madrid Liga Champions menuntaskan fase grup. Banyak kejutan terjadi sepanjang perhelatan. 16 tim kini sudah lengkap untuk melanjutkan langkah ke babak 16 besar Liga Champions. Mereka adalah Napoli, Liverpool, Porto, Club Brugge, Bayern Munich, Inter Milan, Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Benfica, PSG, AC Milan, dan RB Leipzig. Drawing babak 16 besar Liga Champions akan berlangsung pada Senin 7 November pukul 18 waktu Indonesia Barat di markas Juve, Neon, Swiss. Tentu, para juara grup akan diundi untuk menghadapi para runner-up grup. Namun, ada persyaratan. kedua tim yang akan diundi tidak boleh berasal dari grup yang sama, serta tim yang berasal dari satu negara juga tidak boleh bertemu. Para tim dengan status juara grup adalah Napoli, Porto, Bayern Munich, Tottenham Hotspur, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, dan Benfica. Tim dengan status runner up grup adalah Liverpool, Club Brugge, Inter Milan, Eintracht Frankfurt, AC Milan, RB Leipzig, Borussia Dortmund dan PSG. Maka prediksi big match yang bisa terjadi di babak 16 besar Liga Champions nanti adalah Liverpool versus Bayern Munich atau Liverpool versus Real Madrid. Kemudian PSG versus Manchester City atau PSG versus Bayern Munich atau PSG versus Real Madrid atau juga PSG versus Chelsea. Selain itu, bisa juga AC Milan versus Real Madrid atau AC Milan versus Bayern Munich. Lalu, Inter Milan versus Chelsea atau Inter Milan versus Real Madrid juga sepertinya seru. Babak 16 besar Liga Champions akan berlangsung pada 15 hingga 16 Februari dan 22 hingga 23 Februari 2023 untuk leg pertama. Sementara leg kedua pada 8 hingga 9 Maret dan 15 hingga 16 Maret 2023. Akankah terjadi final kebagian di fase gugur 16 besar nanti?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 Luka Modric cuma butuh 8 bulan untuk jadi pencetak gol penalti tertua di Liga Champions. Gelandang Real Madrid Luka Modric menjadi pemain tertua yang bisa mencetak gol penalti di Liga Champions lewat golnya ke gawang Celtic FC. Diberitakan bola.sport.com sebelumnya, Real Madrid menang telat 5-1 saat menjamu Celtic FC pada pertandingan terakhir fase grup Liga Champions Kamis 3 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga di Santiago Bernabeu ini hanya formalitas untuk melengkapi rangkaian fase grup bagi kedua tim. Sebelum laga, Real Madrid sudah lolos ke babak 16 besar dengan koleksi 10 poin dan menguncaki klasemen grup F. Adapun Celtic FC berada di dasar klasemen dengan poin 2 dari 5 pertandingan sebelumnya. Pesta gol Real Madrid dimulai saat pertandingan baru berjalan 5 menit. Real Madrid mendapat penalti menyusul handsball back Celtic, Moritz Jens. Luka Madrid mengesekusi tugasnya dengan mulus. Tembakan kaki kanannya menaklukkan Johard dan mengirim bola dengan kaki kanan ke pojok kiri gawang tim tamu. Luka Modric pun mengukir rekor karena golnya itu. Di usia 37 tahun dan 54 hari, pemain Kroasia tersebut menjadi pemain tertua yang mencetak gol penalti di Liga Champions. Ia memecahkan rekor yang baru bertahan selama 8 bulan.